kembali lagi bersama channel Ngisi Senyum. Kali ini uh, saya akan sharing ya berbagi tentang ini dia ya, stepleker Mio. Ini stepleker Mio uh, mau kita ganti pakai stepleker uh, Honda Beat. Itu PNP ya. Artinya plug and play, tapi tetap ada problem. Kalau untuk bawahnya sih ini sama ya antara Mio dengan Beat itu sama. Pnp tidak ada tambahan lagi, tapi ini yang bermasalah ataupun yang berproblem itu adalah ring atasnya itu berbeda. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang punya Yamaha itu tipis ringnya, nah seperti ini. Sedangkan yang punya beat, ya yang punya Honda itu lebar. Nah, ini nih, seperti ini nih, lebar nih. Nah, ini dia. Ini lebar, sehingga ini menjadi masalah ketika kita pasang ke... Eh, apa premnya punya Yamaha karena saya di sini menggunakan Yamaha Mio M3 jadi nah ini yang jadi masalah nih bosnya itu enggak nyampe kalaupun kita pakai bos yang punya Honda Beat itu bisa tapi pas kita pasang ke Yamahanya ataupun ke premnya ke prem Mio itu enggak nggak muatnya nah ini uh, saya pasang ya tanpa menggunakan uh, custom ya jadi langsung saja ini bisa bisa ya PNP, tapi permasalahannya ring ini menjadi cembung diakibatkan dorongan umurnya itu sendiri. Sedangkan bosnya itu nggak nyampe ke eh, bagian luarnya seperti itu. Nah ini saya custom menggunakan bos punya mio juga yang lingkarannya agak besar kalau salah. Saya ukur kekurangannya berapa? Nah, seperti ini, dan e, saya pasangkan sehingga e, bosnya itu ngepres ke bagian ring. Breaker punya Honda Beat seperti ini, e, potongnya pun saya manual ya, menggunakan gergaji besi seperti ini. Nah, ini jadi e, untuk bos ini, kita juga gunakan bosnya punya Yamaha Mio seperti itu karena emang sih secara lentur ataupun secara ininya lebih empuk seblaker punya beat seperti itu makanya ini saya akali ya oke kita pasang bos ya, yang hasil tadi potong ya nah seperti ini kita pasang nah ini dia sehingga posisi bos itu dengan ring eh, seblaker punya bit itu eh, selu, apa, sejajar ya sejajar, nah sehingga kita tutup pakai ring pelindung pun ini akan e, presisi ataupun ngepres, ya. Kalaupun kita dengan apa ibaratnya kita kencangkan si murnya, e, si ring ini gak bakalan cembung ke dalam, gitu kan? Nah seperti ini, ini udah saya kencangkan jadi lebih ngepres, ya. Sehingga si posisi si blacker ini tetap lurus, ya akan e, lurus, nggak ada mengsong ya ataupun apa gitu. Apalagi e, berat badan saya itu lebih berat ya, sehingga ini akan mempengaruhi itu kan. Ini juga motor temen ya, seperti itu kasusnya. Dan ini e, triknya ya, trik sederhananya seperti ini. Nah ini dia. Ya, sudah terpasang menggunakan shock breaker punya beat. Ini posisinya jadi simetris ya, lurus. Kalau untuk bawahnya itu nggak ada masalah ya. PNP tetap PNP ya. Langsung pasang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. See you.